oke okay, next gua gak mau komentar jadi kalian aja lah ya yang komentar coba tulis di kolom komentar di bawah menurut kalian gimana guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabiang Pastinya apa kabarnya hari ini? Sekarang sudah masuk puasa kedua Semoga puasa kalian berkah Nggak bolong sampai akhir Nggak tergoda sama warteg-warteg Dan makanan-makanan nasi padang lainnya ya Semoga ya Berita hari ini yang gue tahu lagi Kasusnya tadi Minahasa terus Ya masih seputaran kasus-kasus itulah ya Polisi terus Tawuran, keliti Semoga kita semua dilindungi dari itu semua ya Semoga yang korupsi-korupsi ketangkep cepet tanda, Cepetan ketangkep Biar Indonesia jadi negara yang kaya Nggak dikorup mulu duitnya habis mulu Langsung aja tanpa berlama-lama Mari kita tertawa-tertawa-tertawa bareng-bareng Daripada sedih-sedih Daripada nahan lapar Diam-diam aja bengong-bengong Mending nonton video gua Iya, Kak. Langsung saja kita meluncur ke videonya reaction. Tapi sebelum itu, jangan lupa dong di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang langsung aja meluncur ke videonya. Oke, ini dia Instagram gue. Boleh banget nih kalian kalau mau follow, biar gue jadi selebgram Bekasi ya, biar gue bisa ngalahin Kianu AGL Padil Jaidi Terus Pamu Biar gue bisa temenan teman sama mereka gitu. Ayo bantu support gue Follow, follow, follow Dan subscribe, subscribe, subscribe <laughs> Bodo amat Oke langsung aja kita Ini udah ada beberapa yang udah gue tandain ya Kita mulai dari atas atau dari bawah Jangan dari atas dong Ini udah kelihatan nih makanan Kita masih puasa ya Gue masih puasa Semoga kalian di rumah juga masih puasa <laughs> Biar gak batal kita tonton terakhir aja apa nih? <laughs> apa nih, apa nih, apa nih favorit color is there? Favorit color is there? Apa nih Lah tolol, lah tolol, tolol. <laughs> fix tolol ini, fix tolol. Ini mobilnya Tesla listrik, ya guys. Ya, dia ngisi bensin di mana itu lobangnya? Mau tahu gue di mana lobangnya? Aneh, aneh aja, woman. Kalau ada meme di Facebook atau nggak di IG, itu biasanya hmm. woman. Hmm. Ketawa anjing yang cowok-cowok ketawa anjing pada heran anjing orang-orang ada heran, ada heran, ada heran. Oke, okay, next. Gak ada komentarnya, gak seru. Next. Eish. bro, baru mulai bro. Santai dulu bro, tenang bro, santai. Kenapa tiba-tiba dia udah nyosor aja si anjing? That's, that's a season. Santai. To breakfast break. Fast break. Bodo amat bahasa inggris gue jelek ya anjing, anjing Gak ngerti lah apaan lah inilah pokoknya Ini anak kecil ini bete Gak dapat sarapan Gitu kali ya <gitu> Oke okay, kita play Tolong dong tolong Salah deh Itu kan papa Bukan mama Tolong ya Jangan lagi besok-besok ya Walaupun bentuknya sama <laughs> Ya paling enggak mamanya bilangin Makanya kamu itu Diet, lari Biar kurus Biar enggak Enggak sama bentuknya <laughs> Dikirain sama <laughs> Main nyosor Aja nyosor Aja lucu banget lagi Oke okay, next Kenapa sih Bahasa Inggris, komentar kenapa sih? Bahasa Inggris harus bahasa Inggris. Kenapa ya? Karena yang ngepost orang Inggris, bang, iya bener juga sih. Cuma kalau bahasa Inggris tuh kayak capek gitu, translate-nya udah puasa, jangan enggak enggak Kenapa puasa jadi alasan capek? Anjing, gak, gak, gak ada ada. Oke, next, kita buka berapa jam lagi sih? Bentar lagi, apa nih? Rada Benten Sajadahna Bentennya apa nih? Bahasa Sunda nih Rada Benten Sajadahna Iya mah Eung Eung Uung Eung Hihihihi Apa sih? Bacanya gimana sih? Coba tolong ditulis dong di kolom komentar yang orang Sunda Eung Eung Gimana sih? Wah gagah sajadahna Iya mah Hihihihi Apa sih? Sejadahnya kenapa sih? Kenapa ada banteng di situ? Banteng merah kenapa ada di situ? Sehat? Kenapa? Kan belum 2024. Kenapa dia ada di sejadah? Kenapa lagi ngapain sih? Itu kan bendera. Kenapa lu jadiin sejadah? Terus ada tulisannya lagi. Ibe canda mulu nih salat, padahal ini lagi salat Tolong dong, jangan juga bercandain salat, tolong. Kalian mau bercanda ini nggak apa-apa, terserah dah. Buang ada urusannya juga, tapi jangan pas salat dong. Besok-besok jangan ya, adik-adik ya. Pas lagi di neraka gitu. <laughs> pas lagi ditanyain malaikat bercanda nggak apa-apa tuh, terserah lu masing-masing gitu. Salat itu ngusir setan bukan ngundangnya. Salat itu fokusnya dapat pahala bukan milep dana bansos. Cuaks. Cuaks. Salat sajadanya bendera PDI. Cuaks. No bener-bener mane teh. Sujang mainnya salat rek. Papelong, wah, gak ngerti, gak ngerti, sumpah, gak ngerti bahasa Sunda. Cuk, mama diket tuh apa ini? Untung terang kalau malam, beda lagi ceritanya. Rada takut Lihatnya apa ini? <tuh> Ya bener nih kalau nggak malam atau nggak subuh nih lucu sih deh. Pasti kabur muter balik minimal ngebut dah teriak <laughs> Kenapa di adeknya ditaruh di pundak emang nonton konser anjir <laughs> Coba kayaknya ini dari masjid atau dari ngaji gitu ya apa-apa bagus semangatnya bagus ngaji adik-adik yang gendong adik ya pakai mau kena bagus sekali itu kamu Adik-adik gitu -adik ya, bagus-bagus bagus. bagus, bagus. Tahan kan. Gue kira emang tinggi, ternyata digendong. Iya, gue pikir juga tadinya ini tinggi banget orang, ternyata digendong. Dia tuh pinter tapi goblok juga ya. Ah. Gimana sih anjing? Terserah udah. Oke, okay, next. gue nggak mau komentar jadi kalian aja lah ya yang komentar coba tulis di kolom komentar di bawah menurut kalian gimana gue nggak bisa berkata-kata guys next next Oke ini dia video kita yang terakhir ya ini lucu sih nggak gini juga Tolong ya untuk kalian-kalian yang lagi mau beli makanan untuk buka Lagi mau beli makanan untuk sahur Pastikan lauknya bener nggak kayak abang-abang ini Nasibnya tragis sekali ya Nasinya udah banyak Tapi bebeknya tulang doang anjay Gue waktu itu malah pernah lebih konyol lagi Nasinya ada, bebeknya bener Bumbunya nggak ada hambar gue makan tuh. bete banget. Pernah gue tuh kayak gini tuh. Cuma bedanya gue bumbunya. Anjing. Ini nih, tidak habis pikir di luar di luar Nurul. Tidak sesuai prediksi BMKG anjing anwan sih goblok. Anjing gonyol banget. Oke. Okay. Menurut kalian mana yang paling konyol Mana yang paling seru Mana yang paling enggak banget Coba tulis-tulis Tulis di kolom komentar Mana video yang menarik buat kalian Dan terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa di like, komen, subscribe Dan di-share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu Dan channel saya berkembang So, sampai ketemu di video selanjutnya Gue Raffi Asti Dabut cuaks.